hidup kita ni kena banyak terima kasih ni'mat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita melimpah banyak buka ke senengi, boleh makan, minum duduk dengan harta benda gatu gani saja tak? bahkan hadiah yang paling besar sekali yang Allah Ta'ala bui kepada kita iaitu ni'mat, islah dan ime Ini yang paling besar hidayah yang Allah Ta'ala buka pintu hati kita duduk di dalam islah nak beramal dengan islah Kasih cinta sesama sedara-sedara kita. Kasih kepada Allah dan rasa na'amah dengan sunuh Nabi SAW. Ini adalah satu ni'mat limpah kurnia yang sangat agung. Wa inna rabbi. بَلَا يَعْلَمُ مَا تُقْنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إلى أكثر الذين فيه يختلفون وإن له هدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله innaka 'alan haqqil mubin ayat 73 sampai 79 surah an-naml. Allah taala firman dan sesungguhnya Tuhanmu hai Muhammad sentiasa melimpah-limpah kurnionyo kepada umat manusia. Wallahualamlah telah tengok dalam pimpinan ar-rahman ada ada di tangih-tangih kita kepada situ cerak dak dia tulis. Dalam sini dia tulis tak tak tak, tak cerak dah. Adakah patu panggil saja. Kurnionyo kepada situ, kepada umat manusia seluruhnya. Yaitu apa? dia tulis dalam pimpin dalam nota kaki 1284. Di antara kurnionyo yang melimpah-limpah ialah tidak segera menimpa azab atas orang yang bersalah. Ini sebagai contoh ni. Rahmat tingginya Allah Taala dia tak cepat waktu turun azab ataupun seksa manusia di atas muka bumi orang-orang yang bersalah. Tapi dia bagi peluang lagi Bertobak kembali semula ke jalan yang sebenar. Ha, begitulah. Tetapi kebanyakkan mereka tidak bersyukur. Allah. Nah, ani kita kena tanya diri kita ni. Syukur kedak kepada Allah. Syukur bukan arti. Kau kun dengan mulut. Saja. Tapi perbuatan, amalan, cara hidup. Menunjuk katanya kita syukur kepada Allah. Setiap masa. Allah Ta'ala puji Nabi Nuh. Innahu kana abadan syakura. Sesungguhnya Nuh adalah. Seorang hamba yang banyak bersyukur. Nabi SAW sendiri Ketika Bangun semaya malam-malam Siti Aisyah tanya Nabi Kacau apa-apa Semaya banyak waktu malam Dengan sujud lama, rokok lama, baca lama Padahal Nabi tidak ada dosa Belum pada ini tak ada dosa Dan lagi akan datang pun tak ada dosa Nabi jawab Afhala aku abdan syakura Tak salah tak salah kah kalau sekiranya aku ni sebagai nak jadi sebagai hamba yang yang bersyukur. Mananya hak aku duk buat ni? Bukan benda hak wajib dah, tapi suka rela daripada hatiku untuk nak menunjukkan bahawa aku terima kasih kepada Allah. Sebab itulah hidup kita ni kena banyak terima kasih. Nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita melimpah banyak.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 Kasih kepada Allah dan rasa na'amah dengan sunuh Nabi SAW Ini adalah satu nikmat Limpuh Kurnia yang sangat agung, To have way Sebab tu kita kena syukur banyak Terima kasih banyak Allah SWT Bagi kepada kita semua Lepas tu Sesama manusia pun kita kena terima kasih Orang buat gapa kepada kita Walaupun sikit Kita kena terima kasih Nabi Raya Ali Dali Hadis Man lam yashkurinnas Lam yashkurillah Orang yang tak terima kasih kepada manusia Dia Adalah orang yang tak terima kasih kepada Allah Itulah, Nah, Ayat 74 Dan sesungguhnya Tuhanmu sedia mengetahui Apa yang terpendam dalam hati mereka Benuhot tersimpan di dalam hati manusia. Orang yang tak tahu. Tapi Allah Taala lebih tahu. Walaupun orang rapat dengan kita sekalipun, dia tak tahu kita duk mikir gapo. Kita duk kecek gapo dalam hati. Tapi benar di dalam hati, Allah Taala amat mengetahui dan apa yang mereka nyatakan dengan tutur kata dan perbuatan. Dia galiknya tutu kata ni orang tahu siapa nak kecik gapo siapa nak buat gapo kalau dia duduk dalam 사이ta orang orang tahu katanya yang ni kecik gapo yang ni nak buat gapo tapi dalam hati tak ada siapa tahu ha nah, tu sebab itulah kita uyakin ning dan ni, masuk di dalam akidah dalam pegang ni orang Islam bahawa Allah Taala tahu semua benar-benar yang ada di dalam hati makhluk dia apa tanah lagi benar gaib. yang Allah ghaib di dalam ayat yang ke-75 wama min ghaibatin fis sama'i wal ard illa fi kitabim dan tiada sesuatu perkara yang gaib di langit dan di bumi melainkan tertulis dalam kitab yang terang nyata iaitu di lauh mahfuz di sisi Allah Subhanahu ada tercatat semua benda-benda yang telah berlaku, sedang berlaku dan lagi akan berlaku talah dia kita pun orang Islam yakin dengan seratus peratus bahawa semua benar raib benar raib ni maknanya benar yang tak nampak di mata tak nampak pada Zulahe raib narayat katanya kita lemuh tak lemuh kita disekat oleh dinding kita tak tahu dah sebalik dinding tu berlaku gapo siapa duduk ada tu ghaib tu benar tak nampak di mata kita walaupun di sisi Allah Taala benar tu benar bukan ghaib supaya kita duduk dalam umuh ni kita tak tahu kata tengah orang tepi kita umuh tepi kita padahal sekatnya dindingnya kita tak tahu dah kata dia dua gapo tu ghaib nisbah kita Awai mendung Awai ke apa? Ranyu Tebah Kita tak tahu katanya sebalik tu Ada gapo. Gitulah Tapi di sisi Allah Benda tu bukan benda raib Sebab benar Allah ta'ala nampak belakang Dengar belakang, tahu belakang Lepas tu tercatat semua Tertulis, semua di loh makhuf Gapo yang nak berlaku esok Lusa, sebab tu dari akhir surah surah luqman Allah gaib lima perkara innallaha indahu ilmu as-saat di sisi Allah Taala lah ha, pengetahuan hari kiamat bila nak berlaku tak ada siapa tahu nabi sendiri nabi tak tahu katanya bila nak berlaku wayunzilul ghaib Allah lah yang menurunkan hujan sebagai pertolongi kepada manusia al-ghaith maknanya pertolongi bantu sebab tu kita duk panggil igathah igathah igathah tu artinya apa satu badai untuk beri pertolongi kepada manusia al-ghaith arti di sini artinya itunya hujan yang Allah Tak ada waktu turun kan? maka basah bombing pokok-pokok kayu tumbuh yang ngepek banyak kalau dia hujan tu, turun tu hewak turun kan? rezeki tu kepada kita tu kita tak tahu senengah-senengah hoke bau je pak. Oh, hujan pula. Nak pergi mana pun susah. Mengapa setengah-setengah orang itulah. Kita kena syukur sama, panah apa pun. Syukur hujan pun syukur. Alhamdulillah. Wa yunzilul ghayth wa ya'lamu ma fil arham. Allah tahu. Budak hodok dalam perut. Dalam kandungan ibu dia bukan tahu sekadar jatuh tino dak bahkan sumo nasib dia dia nak pergi tubik nak mati bila nak makan gapo wak gapo Semua tahu belakang wama tadri nafsun madza taksibu ghadah setiap jiwa apa ni diri tiap-tiap orang tak tahu katanya dia nak wak gapo esok Sebab kita dak tahu katanya kita nak wak gapo sebentar lagi la pukul ni 11:15 menit waktu tepat kita tapi kita tak tahu katanya. Pukul 8.00 lagi, pukul 10.00 sebentar lagi. Nak berlaku ke apa? Malaykah hari nak berlaku ke apa? Tak ada siapa tahu. Masya Allah. Sebab tu kita kena bubuh, insya Allah tak ada siapa. Insya Allah. Insya Allah. Nah, benda yang lep lepas-lepas lep maridah, masya Allah. Benda yang sudah pun dikandaki oleh Allah. Tapi benda yang lagi akan datang, insya Allah. Jika Allah Taala tak ada kehandaki. وَمَا تَدَرِي bi بِأَيَ ardhin tamut. Dan setiap orang Ataupun orang ni dia tak tahu Katanya di bombing mana kau Dia akan mati Mana kubur dia Tanah kubur dia nah, tu, Tak ada siapa tahu Ini lah perkara-perkara gaib Yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran Adalah sebahagia daripadanya tu, hal -hal lagi tu? Masya Allah banyak ya, ya. Apatah lagi Di dalam hadith-hadith Nabi SAW Yang Nabi sebut beberapa perkara, perkara-perkara raib ni, nah, hok kita tak nampak dan kita, walaupun kita cintakan dalam otak kita pun supaya surga ni aku, benar ni benar raib, walaupun ada dah tapi raib ni sebah kita ni tak tahu, walaupun dalam kubur tempat kita nak duduk pun kita tahu melalui Quraim, melalui hadith tapi benar hok kita akan pacar dengan diri kita sendiri, kita tak tahu katanya kita nak nasik kita lagu mana duduk dalam kubur sikit lagi sampai ke hari kiamat Akhir sekali, sebab masa Nabi, nah? Tuhan pun ya, hubungnya dengan quran Inna hadha quran yaquswa ala bani Israel akfar alladhihum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya, so, Al-Quran ini menceritakan kepada bani Israel perkara yang sebenar-benarnya. Mengenai kebanyakan soal-soal agama yang mereka berselisih padanya. Tuhan hai ciceh beno kebenaran benar kebenar bukan hanya kepada Bani Israel saja tapi reng rau tiket kun la -la yang ada di dalam Kro'el hubungi dengan puak-puak Bani Israel yang selisih pada zaman-zaman zaman dulu tapi Allah ciceh yang di dalam Kro'el tapi tu pun Berapa cokohnya orang hak beriman. Kebanyakannya tak beriman. Ani, insya-Allah kita sambung semula eh? dengan sebab masa habis nah? Sambung hubungnya dengan hak ra'a dan hak hidayah yang Allah Taala bagi kepada manusia, bukan semua orang, -orang dapat hidayah. Walaupun cerdik bijak pandai sekali pun, hak tu duduk di Allah Taala dia nak beri, nak beri kepada siapa? Wallahu ala Muhammad warahmatullahi wabarakatuh